Wih lihat teman-teman, wow banyak sekali mainannya. Wih foto wow. semua. Wow lihat, kotor sekali teman-teman. Wih mari kita bersihkan. Wah, kita kumpulkan dulu teman-teman. Wih lihat, wow besar sekali teman-teman. Wih kita kumpulkan di sini teman-teman. Nanti kita cuci. Wow kotor sekali. dua wow, teman-teman wih keren kita kumpulkan lagi teman-teman wih -teman. motor sekali wow lihat banyak sekali teman-teman mainannya wih wow apa ini wah keren wow lihat wih keren sekali teman-teman Wih, kita kumpulkan semuanya teman-teman nanti kita cuci wow terakhir teman-teman sudah habis wih keren wah banyak sekali teman-teman mainannya wih mari kita cari air bersih teman-teman buat bersihin mainan yang kotor ya teman-teman sudah ada air bersihnya jadi kita cuci mainannya di air bersih ini teman-teman wah lihat banyak sekali mainannya Lagi kita cuci yang mana dulu ya wow banyak ini dulu teman-teman yang paling atas wah lihat wih keren sekali teman-teman apa ya hewan kuda teman-teman, ini keren sekali. kita ini seluruh kita kumpulkan nanti kita buat mainan teman-teman. wah ini apa ya? ini keren. ternyata ikan lumba-lumba teman-teman. Ternyata ini hewan beruang teman-teman. Wah, keren. keren sekali. Wah, kita kumpulkan kong di sini dulu. Kita lanjut cuci teman-teman. Wah, ini apa ya? Ii, kotak sekali. Teman -teman. ini Wih, ternyata ini hewan sapi teman-teman. Wah. Ini sudah bersih, teman-teman. Wow. kita lanjut bersihkan lagi. Wow, oh, masih banyak, teman-teman. Wah, ini apa ya ini kayak mobil teman-teman. Ini kita bersihkan. Wih, oh, ternyata mobil teman-teman. Wih, -teman. keren sekali. Wow, masih kotor. Sekali lagi. Wih mobil warna merah teman-teman, wah keren sekali. Ini mobil balap teman-teman. Keren, -teman. kita lanjut lagi teman-teman. Wih kotor sekali. Wih ternyata hewan harimau teman-teman, wah keren sekali. Udah bersih teman-teman. Wah. Oh ya, ya, ya. Oh. Wih, lihat teman-teman Ternyata ada Hewan karbau teman-teman oh, sekali Kita kumpulkan bersama Hewan-hewan lainnya teman-teman wow -teman. oh, lihat Ini ada dua teman-teman Wah, oh, seperti Bersama anak anaknya oh, ya, Kumpulkan kecil-kecil wih ternyata ini bebek teman-teman wah bingungnya bebek teman-teman kita taruh lagi di atasnya teman-teman biar naik bebek anaknya wih -oh. keren kita lanjut lagi teman-teman wow masih banyak wih kotor sekali apa ini ternyata hewan jerapah teman-teman Wow lihat sekali semua mainan jauh wow. lihat teman-teman di sisa tiga ini ada dua jera -jera pastel, teman -teman. Ini, ini ternyata ini pistol teman-teman wow. satu warna merah satu warna kuning kita komputer teman-teman, wah masih satu teman-teman, ini besar sekali, kira-kira apa ya? Wih <tuk> ternyata ini hewan buaya teman-teman, wah besar sekali, Iuh, keren, wow lihat sudah bersih semua teman-teman mainannya, wih kali. Oh, lihat teman, di keren. Ih. Wih, lihat mainannya sudah bersih semua. Wih, saatnya kakak pamit teman-teman. Jangan lupa di-subscribe ya. Sampai jumpa di video kakak selanjutnya. Dadah. Wih.